Adil kami hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah, Kebayata. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Yang Hormat Bapak Polres Lukayen, Yang terhormat yang mewakili dan j 12 12 sekawan. Yang terhormat para pejabat tinggi Pratama di Pemerintah Lukayen, Badan Pelaksana Kesehatan yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, para ibu diri yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, sudah sepatutnya kita mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberi rahmat, karunia dan anugerah kepada kita semua. Atas kemurannya kita masih diperkenankan untuk bertemu dan bersilaturahim tempat ini dalam keadaan yang sehat dan wafiat, guna menghadiri deklarasi Stop Buangai Besar Sembarangan atau Stop BAPS Desa Tanjung Kecamatan pria Hadirin yang saya hormati, di era pandemi COVID-19 ini, kesehatan masyarakat sangat berkaitan dengan perilaku dan lingkungan. Perilaku sangat penting, dalam menentukan derajat kesehatan. Penyakit dengan kategori penyakit menular atau PM dan penyakit tidak menular PTM sebenarnya bisa dicegah dan melakukan pola hidup bersih dan sehat. Di samping itu, lingkungan juga memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan dengan ikuti perilaku hidup bersih dan sehat. Kesadaran akan menjaga lingkungan akan ikut dengan sendirinya. Berdasarkan data capaian program tentang akses jamban sehat kabupaten Bengkayang dalam monesh TBM Kemenkes COVID tahun 2021 mencapai 56 persen, yang artinya masih 40 masyarakat kita belum akses jamban sehat. Melihat angka ini, kabupaten kita masih memiliki pekerjaan yang perlu perhatian kita bersama agar untuk terjadi perbaikan yang signifikan dalam sanitasi. Untuk desa ODF Penggayang sudah ada di desa dari total 122 desa. Durahan sehingga dengan adanya deklarasi ODF Desa Tanjung merupakan desa ke-8 yang masyarakatnya sudah tidak buang air besar sembarangan dan menjadi desa kedua dari 18 desa Kecamatan Tria, berstatus desa UDM. Untuk itu, saya, Bapak Timur Kaya, terima kasih dan mengapresiasi setinggi tingginya Mudah-mudahan desa tanya menjadi contoh bagi desa yang lain, khususnya desa yang ada di kecamatan Riau Kementerian Kesehatan menargetkan bahwa target yang akan dicapai dalam program sanitasi berbasis masyarakat STBM pada tahun 2021 salah satu yang terpenuhinya kondisi sanitasi yang layak bagi masyarakat Indonesia, 100% akses sanitasi layak dan berkelanjutan. Untuk mencapai outcome tersebut, STBM memiliki lima strategi nasional yang dibukukan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat. dengan dan instansi terkait dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan SDM. Kelima sarungan tersebut yaitu, satu, Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap serangan sanitasi, sanitasi jasat sehingga dapat mewujudkan bebas dari buang air di sembarang atau ODM. Dua. Setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman. Tiga, setiap rumah tangga bersamaan pelayanan umum dalam suatu komunitas tersedia fasilitas suci tangan sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar. Empat, setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar. Lima, setiap rumah tangga Para adil yang saya hormati, pada hari ini, berserahkan dia dikeluarkan stop uang air besar sembarangan. BABS dalam penyelenggaraan kebangunan desa diharapkan dapat meningkatkan indeks desa membangun yang mana salah satu wujudnya terlupa penyimpanan penyiapan desa-desa stop uang air besar sembarangan. Perilaku uang air besar sembarangan BABS dan tidak mencintangan pakai sabun dapat mempengaruhi kejadian penyakit menular diantaranya penyakit diare. Penyakit diare sangat berhubungan keras dengan kejadian anak stunting, yang mana kerja ibu dan bayi masa Golden period seribu hari ke depan mengkonsumsi air yang tidak sehat atau tercemar akibat lingkungan tidak bersih, maka 40-45 persen anak yang tubuh hingga menjadi stunting. Dengan stop uang besar sembarangan dan kebiasaan uji tangan pakai sabun dapat memutuskan rantai penularan penyakit sehingga resiko terjadi anak stunting dapat ditegak. Dengan menerapkan lima pilar sanitasi total berbasis masyarakat, STBM dapat memujudkan kabupaten masyarakat yang jadi keempatan yang sehat dan anak kita menjadi generasi yang sehat cerdas dan terbebas dari samping saya kemarin sehingga kegiatan ini nantinya dapat mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa desanya sudah stop buang air sembarangan dan mari biasakan kita akan pakai sabun di saat setelah dari jambang setelah membersihkan anak dari api Sebelum mengindahkan makanan, sebelum makan dan setelah memegang hewan, benda kotor sehingga diharapkan bisa mendorong atau memicu masyarakat desa lainnya agar bisa termotivasi untuk melakukan perilaku ujung sehat, yaitu salah satunya perilaku tidak buang air sembarangan. Amin yang berbahagia. Saya menyambut baik penelenggaraan deklarasi stok buang besar sembarangan ini. Mari kita bersama-sama sukseskan kegiatan ini untuk menunjukkan kekuatan berkayaan yang sehat. Pembangunan di bidang kesehatan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Di sektor kesehatan akan tetapi harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan lintas sektoral. Dan yang lebih utama adalah peran serta masyarakatnya. Dalam kesempatan berbahagia ini saya juga ingin menyampaikan bahwa Kabupaten kita terkaya di masa pandemi Corona ini, termasuk Kalimantan Barat salah satu provinsi yang ditunjuk diputuskan sebagai daerah ppkm mikro, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro. Dan ini intuksi dari Menteri dalam negeri, dan kita juga tentunya patuh akan kursi itu. Makanya Kabupaten Bengkayang Kabupaten Bungkaya, Kabupaten seperti Bungkusan Gas COVID-19 juga melakukan PPKM Mikro di seluruh Kabupaten Bengkayang di 17 kecamatan di 120 desa, kekurangan, dan hampir di seluruh seluruh-seluruh bahwa sampai tanggal 13 kita melakukan PPKM Mikro. Untuk kegiatan malam, berlipasak berkayaan, dan kendaraan lainnya kita batasi sampai 11 malam. Jadi ini Bapak ibu sampaikan kepada masyarakat luas, khususnya di Tanjung, di Setanjung, dan pada umumnya di seluruh Kabupaten berkayaan. Karena kita mau Kalimantan Barat termasuk berkayaan berada di zona yang hijau. Sekarang berkayaan masuk ke zona kuning. Tetapi ke seluruh Kelimatan Barat, Kota Pontianak, Sintang, melalui Skandau, tidak masuk ke zona yang merah Makanya itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Jangan menganggap remeh penyakit Corona Dimulai dari apa? Dimulai dari hidup yang sehat Termasuk tadi tidak buang orang sekarang Termasuk menjaga imunitas Ya kerja pagi, berjemur, itu sangat penting sampai sepuluh pagi. Imunitas kita perlu kita jaga. Dan saya sampaikan kita patuhi lima prokes protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menjaga dan memakai sabun, termasuk juga menjaga jarak, mengurangi, menghindari, menghindari, daripada kerumunan dan pengurangan mobilitas, kalau tidak perlu tidak perlu keluar-keluar kota, itu yang perlu saya sampaikan. Dan kita juga mengikuti instruksi Bapak Presiden untuk karenan mudik Lebaran. Ini juga salah satu cara mencegah agar memutus mata rantai virus corona masuk di kabupaten Bengkayang, Bengkayang tetap di zona yang kuning menuju ke zona yang dan tentunya saya harapkan juga pada seluruh masyarakat kita selalu berdoa agar corona lenyap dari muka bumi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kesehatan. Negara kita segera terbebas dari pandemi Covid-19. Dan hari ini menjadi momentum bermain kita semua untuk berbuat lebih baik masa yang akan datang di bangsa Indonesia agungnya, dan khususnya Kabupaten Mungkaya. Sekian dan terima kasih. Saya ingin berwakilai topik wajahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, adil dan kalil, baju ramin, kasar, gamba, sengak, gajimanda. Berwati Mungkaya dan semuanya, semuanya, semuanya, semuanya Terima kasih.